Oke okay, Sobat Kreatif, video kali ini kita akan membuat turbin portek Oke, okay, kita lihat Sobat Kreatif Nah, ini polisi yang sedang berjaga untuk mengamankan ada acara di sekitar ini Ya, ini Sobat Kreatif Turbin portek dengan air yang cukup memadai ini secara prototip dengan menggunakan semen dan ini komplit tester dan alat lainnya kita lihat nanti di ukurannya. Nah ini beleho acara ada kedatangan gubernur untuk menjaga kejernihan sungai. sungai tetap jernih untuk kita nikmati kita bersama. Kita lihat seperti kreatif putarannya kurang kencang tapi lumayanlah seperti kreatif. Tadi kita coba lumayan menemukan. 12 polan dengan generator 80 pol nah ini super kreatif kita lihat desain rancangannya kita buat dari semen dan generatornya 300 watt kita menggunakan dari pipa dan pambel ini hmm. ini secara mini super kreatif generatornya DC super kreatif lihat putarannya lumayan ini kita taruh di sini kita ngeri, taruh di situ, campak ke air. Oke okay, sobat kreatif kita akan mencoba dengan mode step kita lihat bagaimana kita lihat sobat kreatif kita kambung plus dan minusnya supaya buat arusnya sobat kreatif nah sekarang kita lihat dua oke sobat kreatif Bagaimana kita lihat seperti ini 12,25 belas koma coba Oke, seperti kreatif Kita lihat Sekarang kita akan mencoba dengan lampu Seperti kreatif Apakah hidup lampu ini? Nah, hidup Lompat, seperti Hidup Nah, sekarang kita menggunakan lampu 24 volt. Ini dari Creative. Lihat. 6 watt seperti Creative. Sekarang kita akan menggunakan lampu solar cell DC sobat kreatif. Hidup sobat kreatif Kita lihat hidup sobat kreatif dengan aliran umum turbil protek ini Oke, Sobat Kreatif, itulah cara pembuatannya. Sekarang kita lihat untuk importeknya juga sangat sedang berjalan, Sobat Kreatif, dengan arus cukup lumayan. Di sini kita menggunakan tali, Sobat Kreatif penguatnya lalu secara prototip uji coba nanti kita bikin dengan skala cukup kuat nantinya lihat bearingnya sudah mulai goyang sobat kreatif oke sobat kreatif itulah videonya jangan lupa untuk like dan subscribe nya. dengan tobin binvortech sobat kreatif Berkreatif, kita berkreatif itu dicoba dari kekuatan kubing ini kita lihat dan bagaimana cara membuatnya oke kami undur diri see you